Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi dengan gua di sini ya. Kan tentunya, eh, slot ya kan, anjay. Dengan konten apa kakek Zeus, cuy? Kakek Zeus terbaik kita ya, cuy. Dengan rtp terbaik ya kan? Aduh, gimana kabar kalian, cuy? Hmm, anjay, kali delapan kali lima, sayang bet ya, pecah cuman... Oh, enggak, pecahnya dua, cok. Abangmu? Oh, anjing, pecah sama cawan aja, cok. Uh, shit, man, dikasih lagi kaki dua, uh, anjir Waduh, ajik, modal cepet lah, naik cuk, 300. Uh, oke, lanjut. Ini dia, cuy, RTP Zeus, ya RTP terbaiknya kita, ya, guys. Kan? Sebelum gua lanjut, ya, ke video gua yang kali ini, jangan lupa buat kalian semua dibantu dulu dong, sih. Dibantu klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya, ya, cuy Karena seperti biasa, kan, tiga tombol itu sangat membantu gua untuk makin semangat cari-cari pola, cari-cari trik, dan cari-cari tips-tips buat kalian semua, cuy, ya. Gimana ya hari ini gue masih mainnya sih pakai RTP Tentunya pakai RTP RTP Terus pakai gunain banyak yang klaim di mana Dan jatuhnya kepada game Zeus lagi cuy <laughs> Aduh gak bisa move on anjir dari Zeus Kalau enggak princess cuy sumpah Jadi gue mending main game yang udah pasti-pasti RTP nya Daripada gue coba-coba ya cuy bed 4.800 sih harap skater aja lah scatter sih scatter turun kan jp-nya kan cakep ya gak akan main ya hmm anjing kali lima nggak mau dikasih ngecrot jajuk lah aduh scatter dua doang sih apa santai santai aja lah ya santai yang penting itu tenang jangan nafsu ya sih makin nafsu anjing makin nafsu makin putaran makin kacau nih anjing santai lu santai 4.800 keras ini bed kalau nggak diperhatiin distraining modal gua siaran nggak apa-apa. Mungkin puteran masih puteran naik. 11.000 kasih slot aja oh, ya kan, 500 jing WD 600. Oke, masih cari-cari dulu puterannya. Ada dua kemungkinan sih kalau RTP lagi naik kecil. Kemungkinan pertama bagus di pecahan luar. Kemungkinan dua kedua bagus di scatter. Ah, iya. Jadi kita coba di pecahan kita bayar, kita bayar, kita bayar. Oke, gasin 15 kali, cuy. Gaskan ya Moga JP please anjir ini. Banyak JP 240 ya kan enggak JP ngeri juga, cuy. Cari-cari sisa terhabisnya sialan, sialan. Oke. Dan ini jalan kali buat aja. Itu ada suara 04. Oke, lumayan lah. 9 kena. Sialan pecahnya sekali doang lo dah tadi, cuy. Ada otaknya, cok, cok. Kater tambah lagi satu kali, ah hmm, kali 10 cu. lumayan, lumayan 10. tabungin lu tabungin hmm, oke, okay. nice, dikasih nice dulu ya kan, spin lagi oke okay, cakep, oke nice, hijau, okay, nice. yeah. iya, hmm, mampus setelah ya cuy. Cebret. Beh, salah kepan. Bow magic, sumpah. Beh, anjing cincinnya bisa pecah nih. Cincin bisa pecah yuk Oh, anjing cincinnya pecah 10 cuncok. 18.000 oh 22.000 dikali 19 cok. Anjing masih pecah 25.000 cok. Oh, shit masih pecah anjing 26.000. Anjing, uh, ini hijau bisa pecah lagi nih. Jebret, beh, kayak dua lagi. Oh, anjing 29.000 cuk. Aduh, itu kurang satu biru Jawa deh. Anjing, jemej deh anjing 612.000 ya Cia sensasional kita boy alasnya boy nggak salah anjir ini berarti bagus di anjir. semoga aja ya anjing Oh man kali 21 Kak anjing kali tiga enggak konek kali tiga belum konek lagi oke lumayan banget ya 693.000 anjing kenapa Cip 693.000 ratus sembilan puluh tiga ribu cuy lumayan banget jadi 704 ratus hmm. empat coba deh coba deh gue masih penasaran sama putaran luarnya 4800 delapan ratus cukup lah ya kita kasih turbo ss dulu dua puluh kali cuy untuk turunin sepuluh kali untuk turunin scatter atau kita baca aja bayar baca deh baca deh gaskin gaskin gaskin gaskin 480 delapan puluh ya kita gaskin ya empat delapan puluh ya ambilaskin yuk dipikir-pikir lagi ya kan lagi bagus price jangan disia-siakan ya kan. Pikir-pikir lagi, Crispin lagi bagus, gas kan masuk kita beli ya kan. dua kali eh kali 2, dua, dua kali lagi jalan. Tadi 40 jadi 400. 700. 480 ya kali enggak dikasih JP ya kan. Malujib JP ini cuy. Hmm, kali 8 nge dulu. Oke, lumayan. Kali 10 50.000 lumayan. Ya, kan? nice. Gimana oh, iya. ya, ya, sih, gue mau nice dulu? 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10 ya 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, ya an 10-an, 10-an, rupiah an 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10-an, 10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 But, yeah. buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa dibantu klik tombol like, share dan juga subscribe-nya ya. Gua sampai sini aja. Lumayan modal 100 tembus 1 juta coy. Ya yeah. sampai ketemu lagi dengan gue Evan Slotty konten berikutnya and bye-bye.